Semua IPO boleh beli ke tidak? Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda satu situasi yang sangat penting kepada semua pelabur yang dekat sini Jangan lagi untuk pergi carikan semua macam Oh, nampak IPO saja sangat-sangat happy nak pergi mohonkan dia ayah ada satu member berkata sama saya Eh, dia punya kawan satu kali berikan satu saham apa? Lee ah Itu satu industri. Still, ha, jual itu buat untuk barang-barang uh, metal dia. Wah, wow, nampak macam saya, ini industri. Wah, wow, tapi satu kali masa IPO dia launching adalah dalam 23 sen, Satu hari sahaja tutup terus jatuh sampai sering 185 betul-betul rugi lebih daripada 20% dalam satu hari saja. Sebab kenapa? Banyak orang cakap sama dia. Oh, IPO baru berluak. Mesti mau beli. So, ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Kita setiasa kena tahu jangan nampak IPO saja pergi kerja saja. So, kita boleh nampak daripada sini. Untuk sekarang saya kena pergi kongsikan sama anda. Dia Ini adalah syarikat yang sepatutnya tidak beruntung. Profit tak ada. Dan lagi untuk sepatutnya untuk semalam saja untuk satu hari je jatuh sapat 85 Oh dia terus Keluarkan ke apa Berita pula Oh kasih special Tibetan Oh macam ah, Tenangkan hati Untuk semua Berapa dia Okay so I kena cakap lah Ini semua adalah Taktik-taktik Untuk ah, Nang tanker itu eh, ah, Banyak besar Mereka orang ah, So, ini kena hati-hatilah So, jangan sebab dividen, Jangan sebab IPO baru keluar Jangan sebab berita saja Sentiasa bagi berikan satu saham. dia So, kita sentiasa kena menaruhi Fundamental analysis dengan teknikal analysis sahaja Untuk pergi analisiskan satu syarikat Berbaloi untuk kita bagi fokus Untuk pergi kita beli ke tidak So, ini adalah apa yang perkongsian hari ini Kalau nak belajar lagi lanjut Berikan buku dekat bawah sahaja So ini adalah nota-nota teknikal analisis Untuk semua pemula Sahaja sekarang kita jual dalam sering So dalam video ini Untuk like, followkan saya Setiap kali saya dapat kongsikan sama anda Taktik-taktik untuk berlabuh Dalam saham busa Malaysia